Halo teman-teman semua kembali bersama saya GoVino dalam channel Go Tutorial Oke teman-teman saya akan menjelaskan poin-poin uh, penting aja tentang bahan materi kimia ini tentang larutan elektrolit dan elektrolit ya dari sini tidak terlalu banyak materinya hanya lebih menghafalkan aja teman-teman ya jadi konsepnya adalah yang namanya larutan elektrolit atau elektrolit itu dia bisa dilihat atau dibayangkan dengan teknik penghantaran listriknya jadi teman-teman bisa lihat di sini kalau elektrolit kuat itu dia bisa menyalakan lampu terang, sedangkan kalau elektrolit lemah itu lampunya nyala tapi redup. tapi kalau non elektrolit biasanya dia tidak menyalakan lampu. dan di sini bisa dilihat juga ada gerakan partikel-partikel di sini ya. di konsep elektrolit dan non elektrolit kalau elektrolit itu partikelnya cenderung bergerak walaupun nah, gerakannya bisa cepat bisa lambat. tapi kalau non elektrolit itu partikelnya itu vakum atau diemaja, ya seperti itu. nah jadi bisa digambarkan seperti ini ya kalau elektrolit kuat Elektrolit kuat ya, kuat itu dia partikelnya bisa e, bergerak cukup bebas, gitu ya, bebas. Sedangkan kalau elektrolit lemah itu partikelnya e, bergerak, tetapi tidak terlalu acak. Ya. tapi kalau non elektrolit tidak menyalakan lampu itu partikelnya juga, tadi saya sebut dengan pasif ya atau vakum seperti itu. Nah, kita bisa mengetes atau mengetahui larutan elektrolit itu dari konsep gelembung dan nyala lampu. Ya, intinya seperti ini. Jadi kalau misalkan larutan urea ya larutan urea di sini, oh ternyata dia tidak menyalakan lampu ya, Jadi tidak tidak menyalakan lampu dan tidak ada gelembung gas berarti dia adalah non elektrolit ya. Sedangkan kalau larutan amonia itu tidak ada yang nyala lampu tapi ada gelembung gas berarti elektrolit. Dan dari semua ini bisa disimpulkan bahwa yang namanya elektrolit ya. elektrolit itu dia cenderung intinya adalah akan menghasilkan yang namanya gelembung ya karena titut titut terjadi perubahan atau pergerakan partikel sedangkan kalau non tidak ada gelembung jadi kalau teman teman melihat percobaan dia menghasilkan gelembung berarti dia mesti larutan elektrolit tapi kalau uh, tidak menghasilkan gelembung berarti itu non elektrolit seperti itu aja ya, teman teman ya kalau nyala lampu itu prinsipnya hanya bonus jadi kalau elektrolitnya kuat banget dia bisa menyalakan lampu tapi kalau tidak kuat berarti tidak ada nyala lampu seperti itu ya oke nah kemudian di situ kita bisa merangkum sifat-sifat larutan -sifat elektrolit, elektrolit. Ini seperti berikut. Jadi kalau elektrolit kuat itu dia biasanya adalah terdiri dari senyawa ion yang bisa larut larutan dan juga senyawa kovalen polar yang kecenderungannya adalah terionisasi sempurna. Dalam tes nyala lampu itu akan terbentuk nyala lampu yang terang, sedangkan dia membentuk banyak gelembung. Tapi kalau elektrolit lemah itu biasanya dia terdiri dari senyawa kovalen polar yang terionisasi sebagiannya. Kemudian dinyalakan lampunya redup atau mungkin juga tidak menyala, tetapi dia terbentuk sedikit gelembung gas sedangkan kalau non-elektrolit itu dia biasanya terdiri dari kovalen polar yang tidak terionisasi dan tidak menyalakan lampu juga tidak terbentuk gelembung gas, yaitu angguman sifat-sifatnya secara umum, nah zat apa saja yang termasuk dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit, ini tidak ada teknik khususnya teman-teman, jadi teman-teman hanya menghafalkan saja, ini beberapa yang sering di Contohkan di soal walaupun masih banyak sekali tapi bisa rangkum beberapa saja misalkan elektroid kuat itu ada Cl, HNO3, 4 h 4 HNOOH, BOH2, elektroid lemah itu ada H3COH, HF, HNO2, HNO3, H2O, nanti non-elektroid ada urea, metano, metanol, glukosa, bakarosa, nah ini teman-teman bisa mengapalkan beberapa yang cukup penting di sini dan ini tidak ada teknik mengapalkannya di bagian materi ini ya teman-teman bisa membaca-baca dan memahami cukup dengan memahami video ini saya pikir untuk mengapalkan atau mengerti tentang peluru elektrolit dan terlilit itu cara jadi cukup. Oke teman-teman sekian video kali ini jangan lupa share ke teman-teman yang lain sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.